Ini dalgona es, dalgona kopi, botan Afrika dan. Aiyah! Dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Panas ya, kita minum apa ya? Tak mau minum apa? Dingin. Ya. Eh, nah, gimana kalau kita bikin es dalgona kopi? Iya, bagus. Ayo kita coba. Kita kita bikin. Ayo. Bikin Hai teman-teman, kita mau bikin dalgona kopi. Kopi, gula, es sama fika dan ayah Kita mulai ya. Oke, okay, bahan namanya. <laughs> kita mau bikin 12. Jadi, butuh es kopi 4 sendok makan 1 2, 2 3, 3 4, 4, 4, 4, tambah gula 6 sendok makan untuk 2 gelas tadi satu gelasnya 3 sendok ya teman-teman kalau air, air hangat sebanyak 100 ml untuk dua gelas. Nanti satu gelasnya 50. 50. Oh, ada juga yang pakai gula aren loh teman-teman. Ini. Ini gula pasir aja, yang ada aja. Saya tinggal aduk oh di mixer. Nanti pinggir ya. Ambil terus. Habis kekan. Oh! embang atau belum, mudah -mudahan, mudah -mudahan, dibalikin dulu. Ini setelah lima sampai enam menit ini nge-share setelah jadi kremas. Dibuat dulu, foam. Ini udah kental seperti apa foam. Ini foam. Foam. Oke, kita balikin karena nggak berarti udah. I ya. berhasil Ye kasih bikin dolgona kofi yang lagi viral oke, selanjutnya kita bikin minumannya hey. tuh, lihat nih ini hasilnya, Tada. next slide slime mindset kita tambahin es. es tuh, masukkan nah, susu coklat atau susu putih? Oke, okay. okay, kalau kita memakai es, makanya ada batu esnya, masukin ke gelas, lalu disempurnakan dengan susu susu full cream sesuai dengan kebutuhan. oke yes, setelah kita tuangkan susu wate, susu susu ht kaya gelas yang campur es baru kita tuangkan kopinya kaya gelas woi woi enak woi teman teman woi ini dia campur dia woi gua enak kopi, lagu enak kopi, ini paling pahit tapi sering panas, sedikit panas, ah ah ah ah ah kalau ah ah orang gede ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Bentar kasih coklat dan oh lah lah, ya nanti jadi cantik, lekarine. Dah ini jadi tapi kita tambah toppingnya nih, nih. topping susu bubuk coklat biar makin enak. Coba ini ya. kita tes ya dan nanti habis itu kita udah teman ini kita ya orang itu ini dalgona es dalgona coffee buatan Afika dan ayah nah dulu ya Oh, enak, tuh rasanya enak, enak enak, enak, enak enak, teman-teman, teman ya, nanti kau mau juga, eh, pasti enak hmm, ya, enak iya. mana nih, coba ini mantap Iya. coba coba enak, kalau kata, ini kopi coba, coba, coba, coba, anak kecil minum coba kopi, dulu. gimana, gimana pendapat anak kecil sama nah. kopi? anak tujuh tahun. Hai. Kau, kau aduh. This is it. Es Dah, dah selesai.